sampai di BCM. Oh ini. Oh ya. Oh ya, ini. Oh ya. Suhu kita nih, Omari. Suhu ini, perutnya. Oh ya. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya weh ada YouTuber, macam oh, YouTuber mantap YouTuber. Hola, hola. Gue udah putus udah tenang, an. YouTuber gue sama RC udah dibotak wis, peserta pertama ya. Alhamdulillah ketemu Pak RT ini, Pak RTM DM. <gak tik> Alhamdulillah sehat. siap. Ya, yeah, ya. Yeah. Tetap patuhin protokol. Ah. Sip. Thì anh nè. Mungkin sambutan dari saya yang alangkah sederhana ini bisa diterima. Hati sedulur-sedulur semuanya. Hati yang belum nanti nanti monggo persilakan perkenalan. Ini ada yang baru masuk baru gabung salam yang alhamdulillah ada 45 lagi jadi nanti. Berkena, ini sama, ya, lebih enak dan ya, Terima kasih untuk si ini, Pak, ya. Turu -turu dari yang telah dengan mempersiapkan segala sesuatunya hanya si nih, kita. Terima kasih juga untuk KRA, KRA, dan lingkungan di sekitar. Ini. Terima kasih dan ini kalau memang acara ini juga. Terima kasih. juga untuk teman-teman yang dari Torwek Bekasi. Cikarang, Bogor, Tangerang, DKI, rawang uh, posisi lagi dalam perjalanan menuju sekarang mudah-mudahan tidak ada halangan dari undangan dari restoran diso sebaliknya <ketan> ditampak, nah untuk yang berikutnya ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan saya tujuannya hanya untuk lebih mengangkat diri saja supaya di setiap regional itu saya berharap ada kesulitan dan ada kebersamaan sehingga akan lebih mudah untuk berkomunikasinya maupun dalam bersilaturaminya. Tidak terlepas dari semua regional, saya harap kebersamaannya selalu ada. Ini tidak memandang itu kasih apa, yang penting dalam berkomunitas itu kita cuma hanya perlu kelasannya saja. Keras, ada kemauan untuk bersilaturami Pinter. di sekolah, hubungan ini akan lalu jadi oh, tidak ada wakon yang kedua oh, uh, hati, hati, hati, hati, hati. kita mendapat amanah dari Janoko Nusantara untuk mengadakan acara jamnas 4 jamnas 4 itu akan diadakan di lidahnya yang pertama diadakan di Jogja, yang kedua di Ladiun, yang ketiga di Grafen, dan yang keempatnya setelah kita dapat amanah diadakan di Sehubungan dengan pandemi ini, maka untuk sementara acara akan kita pendek, nunggu sampai suasananya kembali normal ke lagi. Tapi tidak terlepas dari itu, kita akan persiapkan beberapa kemungkinan mengenai acara jamnas itu. Tapi untuk uh, jamnasnya, informasi akan disampaikan oleh ketua pelaksana jamnas yaitu Oji Roy. Saya rasa itu aja yang bisa Mudah-mudahan untuk teman-teman atau saudara-saudaraku yang baru masuk bisa cepat setidaknya bisa menjalin silaturahmi dan memperbanyak sekudurnya. Nah, banyak silaturahmi itu adalah pemberkahan rezeki. Nah, karena ya, cara saya ini saja, kalau memang nanti ada beberapa masukan, mohon disampaikan, jangan malu, jangan ragu, apalagi malu. Saya berharap support dari semua teman-teman untuk bisa ikut bergabung dalam Uh, untuk festing jalan <tik> <tik> Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu taala pada malam hari ini kita semuanya alhamdulillah diberikan kesehatan secara ya. abadi Insyaallah tidak keperluan salah apapun. Insyaallah diberikan keselamatan, kemudahan, mudahan urusan kita, urusan dunia. Insyaallah untuk total kita yang berat nanti. Amin, ya alamin. amin. Salawat, salam. Semoga terserah kepada doa kita lebih besar Muhammad, saw Untuk keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mendapatkan sahabatnya. Amin amin Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita Yang kami hormati ketua komunitas dan tokoh kisar Insyaallah komunitas yang dibentuk ini bermanfaat. Untuk kita dan untuk orang lain tentunya Amin ya Allah Amin. Orang Jawa mutunya ya <tuk mencari> dan <Kemudian, tuk mencari> orang susah eh, taruh, susah. <tuk mencari> kemudian orang tidak kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ali sudah mengundang kami. Dalam kegiatan pertemuan, insya Allah rutin, Pak, ya, Ketemuan rutin, apa tergilir. Rutin bergilir Alhamdulillah dalam kegiatan silaturahmi, dan kami juga berharap, mudah-mudahan tentunya kita tahu semuanya sebagai bangsa seribu seini. Barang siapa yang menyalin rahim menambah saudara, insya Allah ditambahkan rezekinya, dan kemudahan urusannya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, Amin, Darul Alhamid. Tentunya kami sebagai pengurus rw mengucapkan terima kasih uh, sudah dipercayakan bertempat kegiatan Cernoko di tempat kami di RT214. Tentunya kami buatlah terima kasih dan merasa tersanjung dipercaya tempat di sini. Hadapan kami dari tokoh masyarakat di sini tentunya komunitas ini Supaya langgeng tentunya saling menguatkan, saling mengisi, dan tidak ada kepentingan di wadah apapun tentunya untuk, tentunya untuk kemasalahan main uh, uh, orang lain. <laughs> mungkin biasanya komunitas selalu ada kegiatan sosialnya, Pak ya. Nah, dari sosial ini insya uh, bisa menolong uh, sesama kita yang kurang dari kita tentunya begitu. Ya, segalanya kita minimal kita mendoakan daripada orang-orang yang di bawah kita, mudah-mudahan bisa uh, lebih uh, Tentu bisa membantu ke yang lainnya. Dan salah dengan kita mendoakan orang-orang lain, insya Allah kita akan didoakan oleh malaikat-malaikat Allah SWT. Jadi, jangan salah, kita sebangsa kita nggak berupa harta ataupun materi kita juga bisa uh, membantu dengan mendoakan. Uh, teman-teman kita yang sudah sukses ataupun yang belum sukses insyaallah kita akan didoakan oleh malaikat Allah dan tentunya dengan doa malaikat itu insyaallah akan membawa kita uh, selalu diberi keberkahan oleh Allah Oke untuk membersihkan waktu uh, selanjutnya yaitu terkait untuk pembahasan jamnas uh, sedikit banyaknya akan disampaikan.